Tunggu capek, orientasi seksual kita suka sama cowok.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 Baiklah para sahabat, let's dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya Kita ke unggahan pertama para sahabat ya, hari yang spesial banget nih buat kita semua para fans Ini unggahan dari Kak Septi ya, kita lihat aja di akun pribadinya Kak Septi mengunggah sebuah postingan foto bareng Dedek Lesti dan Abang bilar nih ketika berkunjung ke rumahnya Rizky Bilar bersahabat ya, terlihat banget nih. Mereka sangat bahagia banget ya, apalagi kita semua salvok banget sama Dedek Cantik Lesti Kejora ya. Kayaknya Dedek nggak sabar nih untuk mempunyai debah ya, bersahabat ya. Wow, kita doakan nih, kita selalu mendukung ya, mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Rizky Bilar melangsungkan acara pernikahan dan memberikan Leslar Junior kepada kita semua para fans ya, makin nggak sabar aja menunggu kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga, tentunya Kak Septi menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan, kita ngapain sih? Titik-titik, hayo katanya ya. Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali dibanjiri di respon juga dari para fans ya, yakni dari akun Instagram Nona140794 situ mengatakan, Masya Allah, moga Lesti dan Bilar segera menyusul, amin. Selanjutnya dari akun Instagram FZHubayani05 Disitu mengatakan dalam kolom komentar Bismillahirrahmanirrahim Kalian lagi berbahagia Dedek Lesti insya Allah Mau menikah mungkin kita doakan yang terbaik Dan semoga bunda lahiran dengan normal ya Masya Allah tabarakallah Tuh respon dari para fans memang sangat positif banget ya Mendukung untuk Kesayangan Leslie dan Rizky Bilar mudah-mudahan secepatnya bisa tentunya melaksanakan acara pernikahan dan memberikan kado spesial bahagia yakni Leslar Junior kepada kita semua para fans Keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat ada yang spesial juga nih tentunya unggahan dari Bang Rizky Bilar ya kita lihat aja di akun pribadinya Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan foto ya atau video nih masukin ini persahabat ya. Di sini menginfokan bahwa banyak sekali diskon nih dari Resto Raja Sibintaro persahabat ya. Wow langsung aja mampir nih. Tentunya ke Resto Raja Sibintaro persahabat ya. Banyak sekali diskon, banyak sekali. Tentunya menu-menu makanan yang sangat enak nih dalam Resto Raja Sibintaro persahabat ya. Kita support dan kita dukung terus untuk usahanya Rizky Bilar juga mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran nih buat usaha dari Rizky Bilar, amin ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat ada yang spesial juga nih, ada sebuah unggahan postingan ya dari Direktur Lesti nih kita lihat, ini Direktur Lesti bersama pemilik Trinity Prediction, para sahabat ya, wow kita semakin bangga. Semakin bahagia juga melihatnya persahabat ya Alhamdulillah Dedek Lesti kejora tentunya banyak sekali dikelilingi oleh orang-orang yang hebat persahabat ya makin bangga dan makin bahagia aja melihatnya mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan terlihatnya persahabat yang mereka sangat gembira dan bahagia sekali ya senyum Dedek Lesti apalagi membuat kita meleleh nih melihat Dedek ke melihat kecut melihat senyum dari Dedek Leslie Persahabat ya membuat kita semakin gemas aja melihatnya ya aduh bikin tentunya meleleh banget, banget nih Persahabat ya. Kita tentunya uh, melihat ya banyak sekali komentar nih, banyak sekali respon dari para fans ya. ya ini dari akun Instagram Nur A ini 27555. Disku mengatakan dalam kolom komentar orang baik rezekinya berlimpah. Amin. Selalu kita doa. sahabat yang mudah mudahan tentunya banyak orang yang mendukung. Tentunya orang-orang hebat, orang-orang baik mudah mudahan selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Billar. Dan ke kabar berikutnya para sahabat, ya ada kabar spesial bahagia juga nih buat kita semua para fans ya. Tentunya ini sih mengejutkan kita semua. Di sini kita lihat aja para sahabat, ya aduh tentunya baru ketahuan nih para sahabat ya bahwa Rizky Billar punya hubungan spesial bersama Bang Arafwan ya. Kok endingnya jadi gini para sahabat ya. JWP Jodoh Wasiat Papi memang luar biasa banget membuat kita semakin penasaran. Ini adalah salah satu Uh, contoh yang tentunya membuat kita ketawa abis persahabat ya Dalam postingan ini Abang Bilar sangat menyukai Bang Arvan ya Aduh keluar deh tentunya Bilarina sejatinya dari Abang Rizky Bilar Membuat kita semakin penasaran aja persahabat ya Jangan sampai ketinggalan tentunya pantengin terus channel Bang Putra bakal hadir nih vlog JWP Jodo Wasiat Papi yang akan memberikan tentunya kejutan spesial buat kita semua Farah Fans postingan tersebut dan kembali oleh akun Instagram Leslar Update sini menuliskan sebuah kalimat caption bersahabat ya disitu dikatakan sungguh membangunkan ketahuan juga hubungan gelap kalian aduh captionnya sungguh membuat kita ketawa juga nih persahabat ya banyak sekali komentar, banyak sekali respon nih dari para fans, yakni dari akun Instagram. Arika Mora di mengatakan antara gelai dan ngakak beda tipis, katanya. Ya, <laughs> selanjutnya ada komentar dari akun Instagram. Serly Puspita45 di situ mengatakan, kok gelai katanya ya, aduh tentunya memang luar biasa banget ya. Tingkah dari Rizky Pilar membuat kita semakin ketawa bahagia mudah-mudahan. Kita selalu support, kita selalu dukung untuk hubungan mereka, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju ke Pelaminan. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat. mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh